Itu pasti. Aku di DKI Jakarta Pertanyaannya gini Atuh dong Mungkin gak Kita punya gubernur yang baru ini Bisa mengatasi Problema-problema Di DKI Jakarta <tuh> Udah tahu semua kan caranya gimana Tolong dijawab Tuh Waa so. Waa Yow yeah. Nggak mungkin, mungkin sama itu terjadi Satu tahun Sang katil nyuri leser di spaktani Spaktani lupa pasang alarm tong tv warna enggak hilang Hati aku udah paham kerja sedikit maunya kelihatan otak masih kongakunya saja ngomong-ngomongin orang kayak udah. Bar semua, masih gue ngajarin <tries> kayak ini,